Kembangkan informasi-informasi seputar kebudayaan ataupun pariwisata yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan ya. Betul sekali. Ya, Riede. apa kabar, kakak-kakak, Ibu, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat Berapa. ya, baiklah. Baik. Jadi uh, tiga narasumber kita ini akan memberikan uh, tentunya uh, informasi mengenai mm -hmm. sejarah bukit Cibutang dan juga Cibutang di mata milenial ya, di kalau dari uh, kita ke Ibu Cahyo dulu. Ibu, sini Bu. <laughs> Ibu saya panggil Ibu lihat ke tadi. <laughs> Ibu. Uh, iya. Oh iya. Semuanya aja nanti langsung gabung oh, aja ya. Oh, enggak jelas aja baik-baik baik. Pokoknya baik, baik, baik. dengan Mandaya dari arah selalu ke Oh Oh, gitu. ada tabletnya Bu ya. <laughs> Baiklah, Kalau misalnya untuk semua narasumber kita ya. Ini kita pasti tahu cari Richard dari mana Carica kalau boleh tahu? Dari pagi-pagi. Dari mahasiswa PGRI. Oh, okay. mahasiswa PGRI. Eh, uh, pertama nih buat Carica dulu mungkin ya. Terkait uh -huh. seberapa jauh kamu mengetahui tentang Bukit Siguntang ini? Uh, Bukit Siguntang ini, Mbak. Sebenarnya kalau aku dengar dari acara seminar atau acara kegiatan-kegiatan itu dari Sebenarnya Bukit Siguntang ini merupakan pusat kosmologi dari kebatuan Sriwijaya di Kota Palembang. Nah, Bukit ini juga dari memiliki ketinggian 27 meter dari permukaan laut dan merupakan pusat keagamaan umat Buddha. Dan Bukit ini juga memiliki sejarah makam-makam pokok yang dikaitkan yang dikeramatkan juga mulai dari masa kerajaan Hindu Buddha maupun dari Kesultanan Palembang Darussalam Mbak. Wah. Wow, okay. Itu di, di mata mahasiswa ya. E, nanti, bentar, Di otaknya ada Wikipedia misalnya. Hahaha. <laughs> <laughs> udah tahu sih jawabnya <laughs> ini. Luar biasa sekali ya. <laughs> Oke, okay. kalau dari Ibu Cahyo nih Ibu, uh, pastinya ini dari Dinas Kebudayaan Pariwisata uh, Kota. Tembak, ya? Yes, okay. kalau menurut ibu Provinsi Sumatera Selatan sorry, kalau misalnya menurut ibu Bukit Sibuntang itu apa sih bu? Ya potensinya apa, potensinya apa saja Bu yang iya. bisa dikembangkan oke, okay. kalau tadi Bang Ricat ya, Kak Ricat ya luar yeah. biasa sudah menjelaskan dengan pas apa itu Bukit Sibuntang betul, betul bu ya tadi? iya, yeah, <laughs> jadi kita tahu bahwa Sumatera Selatan itu identik dengan Sriwijaya uh -huh. Dan di mana Sriwijaya? Orang selalu bertanya. Salah satu tinggalan Sriwijaya adalah Bukit Siguntang, begitu ya. Jadi kalau eh, Siguntang itu bisa dilihat dari sejarahnya, itu berkaitan dengan masa Sriwijaya. Tapi kalau dilihat dari sejarah lain bisa juga. Dari pagi kayaknya atau dari kemarin kita selalu melihat bagaimana Sang Sapurba itu turun di Bukit Siguntang. Itu juga bagian penting dari Bukit Siguntang. Dan narasi-narasi itu sebenarnya yang menjadi kekuatan bagi Bukit Siguntang. Bagaimana Bukit Siguntang ini bisa menarik wisatawan, menarik orang-orang untuk datang ke Palembang, ke Sumatera Selatan? Melihat dengan dekat apa itu Bukit Siguntang. Baik Bukit Siguntang di masa Sriwijaya maupun Bukit Siguntang dalam cerita sejarah Melayu. Sekarang kita tahu bahwa orang-orang di luar sana ya, khususnya orang-orang Melayu, Malaka dan sekitarnya Dia tidak puas ke Palembang kalau belum menginjakkan kaki di Bukit Si Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Bukit Si inilah turunnya Raja Raja Mereka, Begitu ya, jadi itu menurut sejarah Melayu Tapi kalau mau sejarah, sejarah si Widya, sejarah beneran Maaf, karena ada, ada, ada ring waktu antara sejarah uh, Sejarah yang kita pelajari dengan sejarah Yang ditulis oleh, oleh uh, tem apa ya? Jadi, dari Malaysia ya Sri Abdul Lanang ya uh, Ya, kitab Sulalatus Salatin Itu bercerita tentang sejarah Melayu dan ada ring waktu Jadi, kalau kita bicara tentang si Buntang Tidak lepas dari tinggalan Sriwijaya Kenapa? Karena kita melihat ada beberapa artefak-artefak yang ditemukan di Sriwijaya seperti ada arca terbesar yang ditemukan di Asia Tenggara karena tingginya hampir 4 meter itu ditemukan di Bukit Sibunta jadi kalau kawan-kawan e, semua mau melihat sekarang dipamitkan di Museum Sriwijaya itu ada di TPKS ya, di sana, Karanganyar itu real ditemukan di sini ada juga prasasti Bukit Sigunta, Itu juga ditemukan di Bukit Sigunta. Selain itu, banyak sekali tinggalan yang lainnya. Karena kita sudah beberapa tahun pernah mengadakan ekskavasi. Di sini, sebenarnya tahun 78, sejak sudah melakukan ekskavasi atau penelitian. Tapi kita juga melakukan penelitian melalui Dinas Budidaya Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dan bekerjasama dengan Balai Arkeologi. Di situ ditemukan struktur-struktur stupa. Ya, yang menandakan bahwa itu adalah candi tinggalan Sriwijaya dan juga keramik, ya kuci, kuci dan juga manik-manik itu dari prediksi waktu bahwa kuci itu memang tinggalan masa hitam ya dan setelah disatukan bentuknya kuci. Kita tahu pada masa itu bahwa pendeta Buddha dia akan selalu membawa kuci. Satu memang untuk penyucian dia, satu memang untuk e, cuci tangan kaki begitu dan itu juga kan di sini. Jadi memang bahwa kalau orang bertanya benar gak Siguntang tinggal si Jaya. Dan seperti tadi dibilang mbaknya Dibilang siapa gereja Bahwa si Guntang adalah puncak tertinggi di Sumatera di Palembang Benar, karena ini tingginya kurang lebih 26 40. Dan biasanya situs keagamaan Buddha Itu akan berada di bukit Di titik paling tinggi, begitu ya Dan sekarang ini dimanfaatkan untuk uh, wisata Sejarah oleh Dinas Purbayan dan Piasara Provinsi Sumatera Selatan melalui UPTD Taman Wisata dan Budaya Kerajaan Siniya Seksi Taman Bukit Siguntang. Sorry ya hmm. terlalu panjang yeah. ya. ya tapi, <laughs> tapi sebenarnya sejarahnya ini uh, dari tahun kapan Bu sehingga namanya ini Bukit Siguntang. Ini Bukit Siguntang. Kenapa namanya Siguntang gitu ya? begitu ya kenapa namanya sungai <SILENCIO> tadi saya sudah dengar-dengar sedikit bang daya tuh nyebut berbuntang-buntang iya ya memang begitu adanya karena bukit ini dulu bukit paling tinggi nih dulu belum ada jalan jadi memang dikelilingi <SILENCIO> oleh sungai karena seperti ada benda yang terguntang-guntang di sungai itulah makanya disebut bukit Si oh, karena gitu. kanan kirinya adalah sungai dulu, dikelilingi sungai tapi kalau uh, waktu terus berjalan mengalami pendangkalan pendangkalan dan akhirnya sungai pun hilang uh. kalau sebenarnya ada sungai, Sungai Lambidano juga ke sini gitu kan tapi akhirnya kan tidak kelihatan sungai itu sekarang sudah jadi jalan, di sudah jalan, itu harusnya sungai itulah kenapa uh, disebutnya dengan Bukit Si Gunta bolehlah Pak ah, ah, ini, ah, bukitnya ah. oh. dimain-main main aja ya tapi kalau dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan, apakah mendukung untuk promosinya seperti apa dukungan mungkin yang dilakukan oleh pemerintah ibu, untuk mungkin sebutannya. Ya kita harus mendukung ya karena ini ini suatu potensi yang luar biasa begitu ya. Kalau dulu mungkin e, masyarakat melihatnya. Hanya seperti hutan gitu ya Setelah, oh, ya Iya ya, orang mau masuk takut, takut gitu ya. Ya. Tapi sekarang sudah mulai di apa ya dipercantik gitu ya Dengan berbagai uh, bangunan dan fasilitas-fasilitas tambahan hmm. begitu Jadi masyarakat sekitar juga tidak takut lagi begitu Meskipun tetap ada zona yang memang itu sakral gitu hmm. kan Benar. Karena ada puncaknya itu biasanya ada makam-makam itu biasanya Orang akan berkunjung ke sana memang, ya khusus nih, yeah. mungkin dia mau wisata sejarah, atau ziarah ya sejarah. Tapi kalau yang biasanya anak-anak muda ya mungkin hanya melihat berkeliling begitu mm -hmm. Dan sekarang juga ada fasilitas yang lainnya, mm -hmm. kayak ada kedai kopi gitu ya mm -hmm. Jadi mereka bisa nongki-nongki cantik di sini, mm -hmm. begitu. Jadi itu salah satu fasilitas yang dikembangkan untuk menarik Bagaimana anak-anak muda pun mm -hmm. uh, Masuk wilayah Si okay, tidak okay. hanya melakukan atau jalan-jalan dalam hal, -hal negatif, Tapi yes. ya juga bisa belajar. Kenapa? Karena di sini juga dilengkapi dengan galeri. Mm -hmm. Galeri yang dipamerkan itu berisi tentang tinggalan-tinggalan yang ditemukan di Bukit Si Guntang. Jika caption-caption yang menarasikan bagaimana Si Guntang ini dulunya begitu jadi anak-anak muda mungkin teman-teman kak Richard ini bisa kesini ya bisa sambil belajar gitu sambil jalan-jalan dan belajar gitu oke luar biasa sekali ya itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan ya Bu ya untuk menarik uh, untuk masyarakat apalagi yang generasi muda untuk Bleh. datang ke bukit si hutan mungkin, mungkin dari Richard sama kak Dayat eh, atau kak Fikrin ya ada gak sih hal yang harus dilakukan gitu kan biar lebih tertarik lagi untuk masyarakat atau generasi milenial datang ke Bukit Siguntang. Menurut masing-masing, mungkin Kak Fikri terlebih dahulu, Pak, silakan. Oke, okay, terima kasih. Bukit Siguntang ini sebenarnya itu bisa dikatakan identitas. Identitas kita sebagai wong Palembang. Asal muasal dari nenek moyang kita bahwa kita ini pernah menjadi bangsa yang besar. Ya. Yang sekarang ini kita mengalami degradasi yang luar, bi, e, luar biasa mengenai kebudayaan mengenai sejarah karena apa karena kurangnya narasi pemahaman narasi dari teman-teman yang kaum e, muda lah, ya kaum muda jadi ya mungkin perubahan zaman itulah kemang layak hadir hey, <laughs> luar ya. luar biasa Sorry, ya. Man, ya. udah kayak dengan kontennya ya <laughs> iya benar jadi bukit Siguntang ini sebenarnya kan sejarah yang luar biasa, mulai dari masa Sriwijaya sampai ke masa sekarang pun sebenarnya masih bersejarah, tetap masih ada. Cuma kalau kita datang ke sini kadang-kadang anak-anak itu apa dia ini, apa dia, ngapain dia itu? Karena udah tahu triknya, bahwa pada dasarnya ini adalah yang kata ibu Cahyo tadi, aku sebenarnya grogi nih, senior nih jadi <laughs> jadi sebenarnya bukit cikuntang itu kalau kita lihat dari kajian arkeolog ya kau kaki bukitnya itu kaki bukitnya kaki, di mana kaki bukitnya itu di mana kalau pak itu di tanjung awur kalau dia, eh, kita, Kak, bukit, eh, itu bukit kecil, ya, uh -huh. itu kaki bukitnya itu sampai ke daung. Bayangkan, semak mana besarnya bukit Cibuntang ini tiga kereta nyoba, ya, kan kereta, tiga kereta, tiga kereta, tiga kereta, tiga Dan tiga foto tiga kereta, tiga masa tiga zaman tiga kereta, itu ada panah terlihat mungkin kalau saya pernah lihat ada kapal kapal kolonial di persimpangan sungsang kelihatan bukit itu banyak yang ngomong ini bukan di pelambang ini di pelambang karena pada masa itu sampai sungsang pun kecilnya bukit si guntang itu saking tingginya saking tingginya dan tadi kata ibu dia itu guntang guntang jadi kalau kalau mungkin kita dari Lampung nak ke Palembang naik kapal, terjungok bukit Lampung dari Jakarta ya, boleh dari nah dekat Lampung. Nah, cahitulah jaman pingin Nah, dari nah dekat Palembang. Padahal masih di laut nih, nak masuk lagi masih per kilo-kilo nih ke dalam kota, ibu kota nih. Nah, dan sih si lagi nih, uh, mau nggak ingetin? Sejarawan, budayawan sepertinya lebih banyak yang sepakat menyebut dengan nama seguntang Yes, se bukan si, si, si itu ada kesan konotasi agak negatifnya, uh -huh. tapi lebih banyak nyebutin seguntang. Jadi ini kebiasaan gitu Kadang-kadang masih terus seguntang-seguntang se karena lidah-lidah kita. -lidah gitu. Nah, jadi uh, lebih uh, kita mulai biasakan namanya seguntang tadi. Nah, di sini. Pak ini, panjangan. Apa, apa Bial <laughs> iya, <benar>. <laughs> ini, panjang. Pak Bial ini, ke edukasi. Iya, Pak Bial ini. Kan tahu. nih. baru yang Jadi, kita juga memberikan informasi dong. Iya, iya, iya. iya. iya, iya. ke iya, iya. akar busuk. Kelayakan selanjutnya. Iya, jadi, uh, munkir si Guntani, sangit tingginya itu berapa abad yang lalu, sangit tinggi itu kejiwaan. Dan setiap tahun, karena sudah hutan menghilang, jadi banyak pemukiman, setiap tahun Bukit Siguntang ini akan turun 2 cm 2 cm diakibatkan karena hujan nah kakek kamu cek lah kalau hari hujan kamu coba lah bengkel sini banyak tanah-tanah abang nah itulah yang buat makin lama Bukit Siguntang makin meci lama-lama habis tinggal kunjungnya weh tidak puncak ya itu makam oh. tuh lama-lama habis makin hati-hati Aku <tik> betua adanya, adanya, adanya, adanya, ya oke oke oke artinya ini udah warning loh ini udah warning loh harus mana sih kita harus lebih banyak yang lagi ya, pengger pinggir -pengge ini dan mungkin aliran sungainya tuh ya maknanya bukan ahlinya mungkin umum geografer atau segala macam yang lebih ahli tapi artinya mungkin si ini makin lama makin kecil <tik> dia setiap tahun itu turun 2 cm nah kemudian ada sungai purba tuh ya ada sungai purba yang disebutkan dalam kitab salatu salatin itu Sungai Tatang dan Sungai Melayu. Katik lagi coboknya, berkeliling kami di sini nyari mano. Oh, nah. Mungkin neng Tatang. Oh, aduh di sana Tatang. Mungkin ya Nah, Sungai Melayu mano? Nah itu. Jadi eh, pada saat pertama kali eksplorasi di masa modern lah, zaman Belanda. Zaman Belanda itu kalau enggak salah 1930 pertama kali benar abu? gitar itulah ya. Nah, 1930 itu katai apa-apa ini. Ini hanya suatu bukit dan hanya ditemukan dua makam. Hanya ditemukan dua makam dari data arkeolog itu. Bahwa cuman ada yang disebutkan di situ adalah makam Iskandar Alam Syah. Sekarang menjadi si gentar Alam. Bukit <guluh> penyebutan. Jadi berubah jadi segitiga alam, ini kayak lo kan ya namanya. Kemudian makam di situ butir Nah, mungkin yang di sini butir itu tuh, nggak tahu persis yang mana, tapi tidak ikut kan Mungkin yang di bukit yang, yang di kemang dadar juga, ya kayaknya begitu. Apa yang itu? Nah, jadi dulu awalnya dua makam, cuma dua makam, nggak tahu ngapain jadi banyak. Karena apa-apa aja. Tujuh, 7 iya enggak perlu kita bongkar kan itu kan sisi sisi kan nggak perlu kan <tuh>, atau mau jadi banyak mm -hmm. ya yang pasti dalam suatu narasi ada yang namanya sejarah ada yang namanya legenda nah legenda pun bisa kita katakan sebagai warisan budaya yang artinya itu adalah suatu nilai histori yang mungkin tidak ada dalam catatan sejarah tapi punya nilai-nilai kearifan -nilai, eh, lokal ya yeah. ngapoh ini diomong ke amat bangso dari dulu ini dia omongi kalman makin banyak orang bercopo anci ini ngecing ini nyemput segala macam nah kamu kecil-kecil takut ikan iya eh? kan awas ya tengok kan iya kan awas kaget kamu apa nah, nah akhirnya alhamdulillah kemastari sampai sekarang menjamin dulu lecak sekarang budak milenial kan cahaya lagi caca itu tidak nak kendak dia telah nah itu yang sangat jago karena kalau kita sudah tidak peduli lagi tidak percaya hal hal seperti itu nah aset yang ini nih akan banyak dikotik, banyak dimainin gitu, rusak jadinya. Nah, kalau mungkin itu yang sepintas ya kalau nak kalau sejarah panjangnya banyak sepintas tadi sudah Ibu ceritain uh, mulai dari zaman Sriwijaya, zaman kesultanan Sampai uh, di saat masa sekarang pun sebenarnya masih berperan Bukit Si itu. Ya, Oke okay, ya. di uh, next sesi, habis ya waktu Iyi, oh, Iya oh, oh, oh. Oke, okay, yeah. nah ini kita ke milenialnya nih yeah. ya, cari kan sebagai mahasiswa Kira-kira apa nih yang harus dibutuhkan biar uh, Bukit Si Guntang ini menarik lagi yeah. Untuk masa anak-anak muda, uh, muda seperti kamu nih Ya, seperti jelas Memang Daya tadi kan di Bukit ini kan ada makam-makam yang dikeramatkan Seperti Makam Kemanggadar, Makam Paling bagus Kuning, Sementara Alam, Sama bagus Karang Nah, sebenarnya aku dengar juga makam itu tuh tidak memiliki hubungan historis dengan Bukit Sidontang ini gitu. Dan juga ada temuan Arca langgam Amarawati dan seperti Pramai Persasti Buddha Bodhisattva yang kan yang mengindikasikan bahwa Buk Bukit Siguntak ini telah dipergunakan oleh beragam zaman dan dalam merepilitasi Bukit Siguntang sebabnya perlu kajian yang mendalam, baik dalam arkeologi, sejarah budaya antropologi dan ekonomi politik sehingga potong-potongan budaya tersebut tidak terganggu atau tidak rusak akibat dari proses pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan perlu sebuah kajian yang mendalam serta mendetail tentang Bukit Seguntang sehingga hasil revitalisasinya dapat dimanfaatkan oleh beragam masyarakat dari berbagai kalangan dan dari berbagai lapisan budaya dan agama yang ada di Nusantara, Sumatera Selatan maupun yang ada di Indonesia okay. Oke, itu di harapannya gitu ya Harapannya, juga harapannya seperti, seperti itu. itu Mungkin kalau misalnya Pesan gitu, Ibu Cahyo, Bang Dayan, dan juga Richard gitu kan Untuk anak muda Milenial ini katakan ya Milenial lah Apa sih yang mau disampaikan Ibu ibu Cahyo dulu, silahkan Ibu Oke, okay, jadi kalau, dari Richard tadi keren ya Jadi, eh, dia berpikir jauh Untuk revitalisasi Bukit Siguntang ini banyak hal yang harus dilihat Memang seharusnya begitu Kenapa? Karena ini kan tinggalan sejarah nih Ini situs loh, gitu di, dalam, di bawah sini banyak sekali yang tersimpan yang bisa merekonstruksi sejarah kita pada masa lalu begitu. Jadi kalau kita membangun seharusnya tidak sekedar membangun harus ada kajian harus ada penelitian segala macam melibatkan berbanyak hal supaya kita tidak salah arah dalam pembangunan keren e, seperti itu pesannya kepada kami ya yes. kami dong karena kita adalah Pengelola dari Bukit Singuntang yang menghasilkan perusahaan provinsi Terima kasih masukannya Tapi saya juga berpesan nih kepada generasi muda, generasi milenial Ayu, kita jangan tinggalkan sejarah Kita coba pahami begitu ya Tinggalan-tinggalan budaya kita apa saja gitu Karena kita tidak hanya tangible yang kita punya, kita juga punya intangible ya jadi kalau e, si Guntang mungkin kita hanya selalu berpikir bagaimana itu menjadi cakran budaya atau tangible-nya saja. Bahwa banyak sekali juga tinggalan-tinggalan yang ditemukan dari berbagai, dari, dari artefacts ya, dari pak e, prasasti dan segala macam Tapi bagaimana intangible situ? Ini juga akan menjadi narasi untuk kita membangun si Guntang ini menjadi suatu, e, apa ya, kawasan wisata sejarah dan juga pusat penelitian tentunya begitu Jadi ini sebenarnya juga perlu masukan dari milenial-milenial ini apa yang mereka perlukan nih untuk lebih mengenal lagi sejarahnya sejarah daerahnya begitu ya terima kasih untuk Kak Ricat nih sudah memberi masukan dan pesannya untuk Kak Ricat dan teman-teman yang lain nih Mapa Sabah nih hadir ya? mungkin supaya lebih intens lagi untuk melakukan uh, apa ya kajian-kajian terkait dengan sejarah budaya yang ada di kota Palembang Dan ini menjadi penguatan bagi kalian untuk mengenal sejarah sendiri, mengenal budaya sendiri Kalau kita kenal akhirnya kita akan mencintai gitu ya Dan menyayangi kalau kita sudah cinta dan sayang Kita tidak akan rusaknya Kita akan ikut menjaganya Mungkin itu pesan saya yang terlalu. luar biasa Lalu harus Oke, terima kasih Uh, ada sih mimpi tentang Bukit Si Guntang ini mungkin sharing bisa sharing juga ke depannya dengan Bu mungkin ini kan ada nih bu coba kita nih kayaknya butuh uh, apa namanya tulisan recenter kali ya untuk jelaskan secara singkat tentang sejarah Bukit Si Guntang ini tadi baiklah itu bentuk tulisan-tulisan ataupun katalog ataupun video jadi kalau kita tarik apa sih yang terjadi di Bukit Si Guntang Kali nah, di Bukit Sengkutang ini kan sebagai tempat ibadat nih, tempat ibadat. Jadi pada saat mereka tahu narasi, pada saat mereka naik ke atas itu mulai ngebayangin. Apalagi udah dibuat yang batu-batu buatan itu, itu terkesan mistis ada apa tuh? <laughs> mau ya, bahas ini jaya. Kaya begitu tivi-tivi kalau sal gitu ya. Dan itu sebenarnya istana yeah, Iya Kalau memang kita tahu, kita buatkan, oh di loh titik paling bagus untuk uh, kita uh, servinya atau yeah, oh, macem. Yeah. <laughs> nah misalnya narasi kita buat nih zaman Sriwijaya yaitu e, ada Sungai Kedukan ada Taman e, Wisata Pubakala ada e, yang diprediksi Talang Tuwo <tuh> nah ini mewakili Sriwijaya misalnya jadi kita ceritain oh dulu tuh ini, ini lelusurnya itu lewat Sungai Kedukan bahwa apa sih peninggalan Sriwijaya yang masih ada ya mungkin Sungai Kedukan itu karena Sungai Kedukan dikeduk oleh prajurit Sriwijaya nah jadi Uh, itu salah satu peninggalan yang masih ada bangunan bisa dibilang Bahwa sungai kedukan itu untuk mendekatkan ke istana terus dari istana nak ke sini ke mana ada lagi lewat sungainya bah. mungkin itu kita sampaikan dengan uh, film misalnya bu ya dengan film kita putari di tourist center dan kemudian ini di zaman kesultanan <tuh> eh, sebelum itu kan Sriwijaya uh, Parameswara suara dulu Parameswara ini market uang Malaysia nih banggalah anak Udo bahwa Malaysia itu mengakui kita ini nenek moyang mereka Palembang Ulu Melayu kita dia tidak tahu wong Malaysia wong Singapura eh, Brunei mereka mengakui kita gitu, malah tidak tahu itu kan lucu nah bahwa Palembang Ulu Melayu itu harus ditanamkan dengan kawan-kawan jangan-jangan kalau ditanya suku apa kita tidak banyak yang ngomong aku ini wong Melayu karena kemelayuan di Palembang, yang ulunya ini malah hilang kalau kita bilang melayu, negaranya Malaysia di Indonesia paling bilang Riau ya kan? padahal Indonya dari sini di masa Sriwijaya kita besar karena <tuh> kita besar sebagai uh, pusat dari kajian ilmu uh, agama Dharma ilmu Dharma aku uh, kurang setuju bu dengan Hindu-Buddha karena sebenarnya yang tercatat itu adalah agama Dharma kita nggak tahu sebenarnya itu apa dan kita jadi pusat uh, Sanskerta belajar di masa Kesultanan Palembang itu sebagai pusat sastra kok di zaman modern Palembang tidak jadi pusat apa apa ini adalah kesalahan siapa anak mudanya anak mudanya yang tidak ada uh, mengkaji ke belakang kita lebih mengagumi Pakai apa ya, yang baju-baju <laughs> baju aku yang ubi-ubi, wibu. Baju-bajunya saya lah, muncul segala macam Aku diundang nih kemarin males gitu. Kenapa kita nah, kita Bikin sih uh, yang yang melayu punya gitu. Aku ini melayu. Melayu ini punya sejarah panjang dan melayu ini perlu diselamatkan. Kita ini tidak besar melayu ini. Apalagi kita melihat di tahun uh, 3 Maret 19. 46 pembantaian Sultan-Sultan Melayu Nusantara tidak tercatat dalam sejarah itu terjadi kenapa? ini kita, ini Melayu dikalah kalah gitu. kita harus angkat kemelayuan kita ini ini undung Melayu kita undang kawan-kawan kita Melayu Malaysia itu saudara kita nah Sriwijaya tidak banyak diangkat karena identik dengan Melayu seperti itu artinya Uh, kalau kalau dari apa namanya Majapahit identik dengan Jawa terus kemudian uh, pajajaran jadi dengan Sunda nah ini kan Melayu kita harus angkat kalau untuk menghidupkan Melayu kita tadi jadi mungkin ada itu uh, misalnya katalog-katalog jadi sebelum sebelum mereka tuh masuk kebayang dulu oh ini, ini tempat ini dulu karena anak muda sekarang ini selalu imajinasi apa yang mereka lihat baru kebayang kalau diomong ibu kadang-kadang bener Betul, Betul. Betul. Betul. Betul. masih keluar kiri kok, keluar sampai <laughs> ganteng ya, Minimal gambar Minimal gambar anak-anak nih Betul Mungkin itu sih uh, lebih lebih ada YouTube sih Boleh jelasin kan. sedikit pertanyaan Bang Dayat Sebenarnya kita sudah punya galeri Di galeri itu terpasang sejarah Bukit Sibuntang Sebelah mana galeri? Itu, kamu lewat sini ada bangunan, itu oh. galeri oh. Jadi Ina. galeri itu berisi tentang Uh, atau fak maupun caption-caption yang bercerita tentang sejarah Bukit Siguntang beserta temuan-temuannya jadi mungkin yang belum dipunyai gaib memang gaibnya masih lemah tapi di sini selalu sudah -sela ada narasi yang bisa dilihat bisa masuk cuman kadang lemahnya kita adalah membaca kita Wah, itu anak-anak muda sekarang ini coba susah sekali suruh membaca. kurang literasi, literatur pun dia hanya mencari dari HP, tanya Mbak Google. Saya kasih buku pun mereka tidak mau begitu ya. Jadi itu kadang begitu. Jadi sebenarnya kita sudah siapkan, tapi terima kasih masukannya nanti mungkin uh, untuk pengelola uh, buku sibutan bisa kita tambahin dengan leaflet-leaflet, sebenarnya di sana sudah disiapkan juga leaflet gitu ya. Kalau oh sebenarnya ada juga ruang multimedia di belakang bisa untuk memutar film Apakah itu masih bisa dimanfaatkan atau tidak Kalau tidak nanti kan bisa masukkan itu positif untuk pengelolaan di sini supaya lebih mengaktifkan hmm. itu. Artinya tinggal ya. viral ke viral Bu? Iya aduh. begitu <laughs> Bang Daya telah tugas memviralkan <laughs> ya, <laughs> aduh, ya. Baik terima kasih. Richard silakan. ada pesan untuk anak bunda atau milenial di Kota Palembang silakan. Ini kan Pak, kondisi, kondisi tentang ini kan sekarang ini dipenuhi tumbuhan yang beraneka ragam Mulai dari tumbuhan asli setempat maupun tumbuhan yang introduksi atau didatangkan dari tempat lain Nah, di satu sisi Pak, tempat ini nih bisa sejuk, nyaman, sama indah Tapi di sisi lain itu tidak serupa Pak, pada tahun 70 atau 80-an karena untuk mereka keaslian itu Pak perlu kajian mendalam juga Pak, tentang dari segi geografi, dari budaya maupun dari antropologi, Pak. Nah, pesannya itu Pak itu, itu cukup dukung Pak, kami dalam penelitian dalam merekonstruksi atau merevitalisasi supaya kami tahu cak mano Bukit Singuntang itu dulu sebagai pusat keagamaan. Oke, okay, semoga bisa berjalan dengan lancar ya nantinya ya revol, uh, revitalisasinya Oke, okay, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol siang kita pada hari ini, Ria Daim wow, Jadi, jadi dapetinmu lagi ya. ya, kita mengenai bukit si Buntang ya <laughs> Jangan tahunya tempat-tempat yang lain aja tapi Bukit, yeah. Bukit Singgutang ini super bersejarah Takutnya, nih Iya, anak muda ini image-nya datang ke Bukit Singgutang cuma buat foto, selfie Tapi tidak mengetahui tahu sejarahnya seperti apa Tapi terus kamu udah galerinya tadi Betul, jadi bisa didat didatangin ya teman teman ya Jadi biar bisa lebih tahu lagi Baik, terima kasih narasun Ya, sekali boleh foto bareng terlebih dahulu terima kasih kami ucapkan kepada ya. Ibu Cahyo Sulustanding si yes. tentunya ini kepala bidan budaya di Subpar, Sumatera Selatan dan ya, juga Mang Daya atau ada juga Richard Samuta boleh kita foto dulu di tengah-tengah luar biasa tentunya kesempatan yang sangat langka anak-anak milenial yang terkhususnya datang